Lesti Lovers Indonesia Dengan sang idola Bunda Lesti Masya Allah Semuanya pasti merindukan momen ini Mudah-mudahan persahabat ya Kita semua diberikan kesehatan Diberikan tentunya perlindungan Dan semoga next bisa kembali berkumpul Bersama sang idola Dan untuk berikutnya persahabat Kita lihat juga Ada artikel Dari akun tabloid Nova Kali ini potret gemas Baby Leslar bertemu dengan anak artis lain. Aduh, masya Allah banget ya. Selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Itulah Abang Fatih Potret gemas Baby Leslar di masa ya Baby L ketika ketemu dengan tentunya Baby artis lain. Masya Allah, sungguh menggemaskan dan pastinya membuat kita semakin bahagia. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis. Gemas banget nggak sih lihatnya? Anak artis Indonesia sering bikin siapa saja ngefans, sebab mereka begitu menggemaskan dengan tingkahnya yang lucu. Ada momen gemas dari baby L saat playdate bareng teman baby lainnya. Siapa yang suka lihat kegemasan mereka, semua pastinya suka banget ya. Apalagi Abang Fatih yang mulai tentunya makin kesini makin pinter, makin soleh, dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya, ada postingan dari Bunda Lesti Gejora Masya Allah banget ya, semuanya pasti gercep banget nih Ternyata tentunya yang diunggah oleh Bunda Lesti bukan cedukan vitamin Tapi tentunya iklan nih persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan rezekinya diberikan kelancaran untuk Bunda L Alhamdulillah persahabat ya sudah gercep Ternyata sepatu yang dipajang oleh Bunda Lesti Tapi tidak apa-apa Mudah-mudahan rezekinya selalu diperlancar, berkah barokah. Dan semoga rezeki idola kesayangan kita pun bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian, persahabat, kita lihat juga di unggahan Papa B. Perhatikan deh, persahabat, ya. Papa Bilar, 16 jam yang lalu mengunggah foto Abang L. Dan kita lihat di story, persahabat, ya. Story Papa B juga. Ini... Mengunggah foto yang sama dua, Ternyata Papa Bilar ini dua kali Unggah foto BBL Masya Allah bersahabat ya Papanya aja candu banget nih Dengan foto ini Apalagi warga Konoha kita semuanya Ini memang sungguh menggemaskan Masya Allah Mudah-mudahan Abang El selalu sehat Doa terbaik untuk keluarga Leslar Kita juga bersama di unggahan Papa Bido jam yang lalu Mengunggah foto ya Kita lihat masya Allah Pemandangan yang sangat indah di Mekah kita salawatin ajaan persahabat ya. Allahumma salli ala salli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa tentunya berangkat umroh, berangkat ibadah. Mudah-mudahan tidak hanya umroh saja. Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ibadah haji. Amin. Mudah-mudahan. Bismillah. Persahabat ya. Rezeki kita selalu dilancarkan. Dan mudah-mudahan persahabatnya berkah-berkah, amin Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada postingan informasi mengenai karya bunda ngulasti Lagu sekali seumur hidup Alhamdulillah persahabatnya sudah 49,6 juta viewers Sedikit lagi di angka 50 juta semangat terus ya untuk streaming Mudah-mudahan tembus di angka 50 juta viewers kita yakin Warga Konoha makin kompak dan makin solid untuk mendukung karya-karya Lesti kejora, Masya Allah, kagum dan pastinya bangga banget ya dengan sosok Lesti dan Rizky Bilar.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 Oh, oh, oh.